Ini apa? Anjing, anjing. Ya, yeah, Guanya Kubra kening. Ini apa? Kok ada gergaji ini? Tidak tahu, lemah banget tapi coba tembak ke tembok. Dikit lama banget ngancurin juga. You good, Jin Tomang. Apa? <laughs> Oke, okay, nice. Tuh makan itu, makan itu. Iya banget, jumlah gua. Iya. ini <laughs> biru-biru. Karena belum mau beri tadi. Biru-biru. Cil. Ini nih. Wih. Melayang gini anjing Spray barrack Yeaaah Eh keren pak Anjay ada orang nih Mati dia anjing Ayah. Sabar, sabar, sabar, sabar Udah Masa, tuh udah mati. Udah mati. udah mati, udah mati, udah mati, udah mati, menang gua <laughs> Anjay, anjay baru peler Itu oh, revolver, mencari mati gua nih Oh iya yeah, beneran, gue pencari mati gua Oh itu dia. Ay, oh. Mana itu? Oh udah nyampe no. juga dia. Nope, Nope, no. abis. No. matin, matin dia, matin no. dia, matin dia. Mins <laughs> baru kena sekali doang. Bodoh. Ada peluru rifle tidak? habis peluru rifle gua Bayangin peluru shotgun lebih banyak dari peluru rifle, iya keren. Apa lu? <laughs> Cok, -co -co -co. ah sini pak bapak saya mbak untuk apa oh ya gue wifi wifinya siapa nama gue liat ya ah oh, siapa aja, itu apa nama gue ah ini banget dia, dia apa, apa v tuber yang keren wah lamborghini, gini Lamborghini, gini <laughs> let's go cow lamborghini, gini cow lambur gini cowulan cowan cincang anjing masih ada itu gue digigitin nama sering gila Areh gua digigit sama serigala. Serigala, wah serigala tolong tolong please jangan bunuh gua. Please jangan bunuh gua serigala. <laughs> no, gua mati. <laughs> mati gua anjing. Loh Mbak, jual ini enggak komik hentai? Komik hentai udah diborgol semua Borgo <laughs> Borgol anjir, oke okay, komiknya di borgol anjir. <laughs> Oh ya, dapat tuh. Ada shotgun lagi tuh. Wah, oh, ada peluru, maklum lah. Enggak keras kayak rumah, bot. gua di sini. Air gitu ya. Mana kita? Oh, ngikutin ini nih. Taat Iya kita kalau suruh lawan serangan tropetan senjata keren gitu kan, kita pukul-pukulin. Pot <tutuk> kegorong. Eh, oni Cewa, watashi nggak bisa bahasa Jepang. Oh, dapat 12 A. Halo, siapa? Fender. Mana Fender-nya? Fender-nya bisa terbang. Cucu-cucu nih, ini cuman ini, cuman ini, cuman ini, cuman ini, cuman ini, cuman ini, cuman ini, cuman ini, cuman ini, ini, cuman ini, cuman ini, cuman ini, cuman ini, cuman ini, cuman ini, cuman ini, cuman ini, gua ini, ini, cuman ini, cuman ini, cuman ini, cuman ini, ini, ini, ini, Ayo, ayo, ayo. Ayo, Yes. Teng <laughs> <laughs> <dang, dang>. <música>